Ya Selamat pagi teman-teman dari komunitas Pola Hidup Sehat dan jaringannya. Karena ada PWA grup yang dua arah adalah tulang dan saraf, diabetes, kanker, lalu kesembuhan holistik. Ya Kita pagi ini belajar mengenai olahraga atau senam kesehatan. Pengajarnya seorang sarjana seni. Enggak nyambung dong Pak. Emangnya saya nyambung juga kajar saudara olah nafas. Saya ini sarjananya teknologi pangan, ya. tapi magister saya pendidikan, doktoral saya itu teologi. Jadi, saya ini pak dokter, bukan pak dokter. Banyak yang memanggil saya pak dokter, pak dokter ya, karena menyembuhkan orang kali ya, dipanggil pak dokter gitu ya. Saya bukan sarjana seni, tapi saya melukis. Kalau Anda lihat film di di apa film di Magna TV, itu TV digital dari Metro Group. Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, pagi, dan sore, itu ada film serial namanya Happy Holy Kid. Itu saya pembuat IP-nya. Jadi saya kreator IP, saya menggambar karakter dan mematenkannya. maka dalam film itu, saya sutradaranya. ya Jadi saya ini bukan sarjana seni kayak Pak Tommy Hansen, narasumber kita hari ini gitu ya tapi saya banyak bergerak di bidang seni enggak <laughs> nyambung sama gelarnya. Saya sampai hari ini masih direktur operasional direktur keuangan dari LSP Animasi 3 ya. Jadi LSP 3 itu setara untuk uh, assessment level sarjana. Tapi orang enggak sekolah pun kalau punya keahlian bisa di dan nanti sertifikatnya yang mengeluarkan itu BNSP karena LSP yang saya miliki itu resmi nanti sertifikatnya dikeluarkan negara. Tapi kami yang menguji. gitu ya. Jadi saya bergerak di bidang apa? Animasi. Dan saya juga seorang pelukis. Masuk Instagram saya ya, teman-teman ya. Insinyur, garis bawah, jarot, garis bawah, Bicadarko. Anda akan melihat banyak lukisan. Itu karya-karya seorang sarjana pangan. Nah, sekarang kita akan belajar kesehatan dari sarjana seni. Saya nggak tahu nanti. Saya belum tahu ikut. Saya enggak tahu nanti, gerakannya mungkin nyeni banget atau enggak sama sekali. Ya, mari kita tertawa dulu. Hati gembira, obat yang manjur. Ya, sebelum kita gerakkan badan kita, kita gerakkan hati kita. Ya, kita belajar senam kesehatan dari seorang sarjana seni. Siapa? Oke, saya tampilkan sekarang ya. Dari Pak Tommy. Selamat pagi, Pak Tommy. Selamat pagi Pak Jarod. Selamat ya. pagi juga teman-teman semua. Uh, saya pakai dua zoom. Saya izin pakai dua zoom. Jadi yang satunya buat gambar, satu lagi buat audio. Sekarang-sekarang sedang ngomong ini. Oh, oke. Okay. Ya Pak Tommy kok rumahnya enggak nyenyi. <laughs> Terlalu kaku ya, Pak. Besi-besi. <laughs> ya. I love white. White is beautiful. <laughs> Jadi iya, seni Pak. tertinggi itu polos Polos Katanya seni ya Pak Seni tertinggi itu polos Udah Polos aja ya, iya. okay. Jadi Pak Tommy adalah Sarjana Seni Tapi sudah penelitian Mengenai kesehatan ini lebih dari 2 tahun Karena itu akan mengajar kita hari ini Dan singkat cerita saja Langsung saya berikan ke Pak Tommy Silakan Pak Tommy untuk menyampaikan materinya Terima kasih Terima kasih, Pak Jarod. Nah, jadi teman-teman, perkenalkan saya Tommy Sebastian. Ya, saya waktu itu singkat cerita, saya menawarkan diri ketika saya terbantu sama metode olah nafas beberapa kali. Saya kan memang sangat peduli sama kesehatan. Nah, intinya sih, saya menawarkan diri sama Pak Jarod. Pak, ini saya ada materi, mungkin boleh titip untuk diceritakan, dan ya. Syukur ternyata Pak Jarot menanggapi dengan baik, oke okay, ini boleh di-share. Bahkan akhirnya ngasih kesempatan sama saya untuk boleh ketemu sama teman-teman yang ada di sini. Saya bersyukur sekali. Ya betul, saya sarjana seni, tapi seni saya kepakainya cuma di urusan kalau saya desain logo buat istri saya. Istri saya kebetulan mungkin juniornya Pak Pak Jarot, ya, tapi saya di Surabaya, yaitu sarjana teknik pangan juga. Oke, okay. sekilas tentang saya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang apa yang akan apa ya, yang akan saya terangkan hari ini, yaitu tentang stretching sama senamnya, senam kesehatannya. Nah, senam yang akan saya jelaskan ini adalah senam yang pada dasarnya mungkin semua orang sudah pernah dengar. Saya namakan dengan daily compound exercise. Apa itu daily compound exercise? Yang pertama namanya daily. Namanya daily itu berarti bisa sehari-hari. Gerakan yang biasanya kita sudah lakukan sehari-hari, itu namanya daily. Lalu namanya compound, artinya gerakan yang dilakukan dengan banyak otot. Contohnya nih ya, kalau kita cuma geraknya gini, berarti ototnya cuma otot rahang, itu bukan compound, itu namanya gerakan isolasi, seperti isoman. Nah, tapi kalau kita bergerak, misalnya contoh, kita mendorong sesuatu ke depan, misalnya kita mendorong atau kita mengangkat, ini ya saya punya speaker, kita mengangkat ke atas yang menggerakkan ini lebih dari satu otot, yaitu otot trisep dan otot bahu mengangkat. Jadi ini yang dinamakan gerakan kompaun. Paling enggak minimal ada dua otot atau lebih yang menggerakkan sesuatu, nah itu namanya gerakan kompaun. Sedangkan kata exercise sendiri artinya latihan. Jadi yang saya ingin sharing di sini ini adalah eh, gimana caranya anda bisa melakukan sesuatu yang sehari-hari dengan cara yang benar dan lama-lama anda terbiasa dan tidak beresiko atas kesehatan apapun. Itu. Ini contohnya ya teman-teman. Jadi kalau ada barang, saya peragakan sedikit. Kalau ada barang di bawah, sebentar ya. Oke, okay. bisa terlihat ya. Jadi kalau ada barang di bawah sini, nah kalau kita biasanya ngambil, kita biasanya ngambilnya gini. Nah, terus kita uh, mengumpulkan badan kita ngambil. Nah sebenarnya cara yang baik mengambil itu adalah begitu, tapi gitu. lalu anda berdiri. Apalagi kalau barangnya berat seperti itu. Nah, uh, mungkin saya cerita sedikit supaya ada kejelasan. Jadi pertama kali saya menemukan, mencari ini, dasarnya dari mana? kan Kadang orang tanya nih, ini Sarjana Seni kalau sharing ilmu ini dari mana asalnya? Uh, ada dasarnya atau enggak? Ya jangan khawatir, saya kasih tahu kalau ada, karena asalnya saya ini uh, zaman dulu ketika saya berpacaran dengan orang yang bukan istri saya sekarang, itu saya sering cemburu, jadi saya orangnya cemburuan. Cemburuannya gimana? Kalau ngambil barang, saya nggak senang kalau pacar saya ngambilnya tuh gini, soalnya akan kelihatan kadang-kadang. Nah, saya nggak suka, jadi akhirnya saya menurut saya, saya berteori sendiri ngambil itu nggak boleh gitu, jongkok aja, terus berdiri gini. Nah, dari asal-muasal yang gitu, saya akhirnya mencari-cari artikel tentang benar atau tidak alasan apa yang bisa saya gunakan untuk mempengaruhi pacar saya pada waktu itu dan pacar-pacar saya yang lain-lain juga kebetulan semuanya sama jadi saya ingin saya ini tetap cemburuan intinya gitu jadi saya mencari dasar untuk kesehatan supaya masuk akal omongan saya nah dari sana akhirnya saya menemukan betulan. jadi ternyata cara mengambil yang benar itu adalah dengan squat bukan dengan membungkuk lalu mengambil lagi Nah, dari situ akhirnya saya mulai tertarik. Oh, ternyata ada beberapa gerakan dasar yang dilakukan. Nah, itu fungsinya daily compound exercise. Kita melatih beberapa gerakan yang sehari-hari sehingga dengan demikian kita sudah biasa melakukan dengan benar dan tidak meresikon meresikokan badan kita di hari tua kita nanti. Seperti itu. Oke, kita masuk ke poin selanjutnya yang saya sudah catat. Saya punya contekan di sini untuk apa yang mau saya bawakan. Pertama, kita akan stretching dan ya sebaiknya sih saya sarankan kalau bisa olah nafas dulu ya olah nafas itu seperti yang diajarkan Pak Jarot, kita sangat terbantu. Saya juga sangat terbantu karena selain selain membuat kekebalan kita meningkat, juga membuat kita lebih apa ya relax. Tapi selain itu sebenarnya stretching itu saya percaya kalau dimulainya harus dari Core dulu dari inti, keluar core itu apa perut? Saya naikkan dia ya, biar kelihatan. Jadi, namanya core itu di perut. Lalu kita dari perut, kita melatih bagian badan yang luar yang lain-lain. Nah, prinsipnya sama seperti kalau kita mau apa ya, istilahnya nggak. Saya nggak ngomong ke agama dia ya, tapi intinya gini. Kita akan lintas agama nih, tapi semua agama mengajarkan baik yaitu kalau kita bisa merasa berkelimpahan di dalam hati kita, kita bisa berbagi sama sesama. Konsepnya mirip dengan gitu. Jadi kalau contohnya nih, kita mau berbagi sama orang yang lebih kekurangan dari kita, kita kan pasti harus cukup lebih dulu kan nggak mungkin nih kita ngutang dari orang lain lalu kita berikan. Berarti kan sama aja itu uangnya orang lain sebenarnya ataupun makanannya orang lain yang kita berikan. Jadi kita pasti harus berkelimpahan dulu. Nah, tapi berkelimpahan tuh terutama bukan lebih kepada barangnya. Berarti kita harus kerja dulu dong sampai kaya. Uh, Oke, okay. tidak ada gambarnya hanya suara. Uh, gambar saya ada di. Wah, sebentar. Pak Jarot, ini saya akan Iya betul gambarnya dari tadi saya pikir memang belum share gambar. Tapi kalau yang misalnya untuk di ininya bisa nggak ya pak ya? Untuk di pin gitu. Oh, sebentar. saya cari galerinya dulu. Oh, ini mana ya? Tadi. Tapi tadi yang gambar satunya cuma foto profil. Foto prom, yang bicara ini ya, Pak ya, cuman foto nah, yang, yang bicara ini. enggak? Yang bicara ada. Yang bicara malah ada. Ada. Oh. Jadi maksudnya tuh, Bapak hmm. emang belum share gambar kan ya? Oh belum, belum belum share oh, gambar saya, okay. cuman video aja Mas Ian. Ya ya ya ya ya. Oke okay, oke. Okay. Jadi ada okay. sih gambarnya ada. Teman-teman ada ya gambarnya kelihatan, kecuali gambar saya, ya. Anak <laughs> kalau saya saya buka Pak Tommy kelihatan, kelihatan Pak videonya sih kelihatan kelihatan ya. oke. Okay. Ya, saya, saya ini saya ini dulu spotlight dulu. Ya. oke, okay. okay. okay. lanjut lagi. Uh, jadi namanya prinsipnya adalah kita dari dalam keluar. sama kalau tadi kita berpikir, oke okay, kita sebelum berbagi minimal bukan barangnya ah. tapi barangnya tuh kita punya mindset kalau kita berkelebihan. jadi kita contohnya kita merasa oke okay, kita diberkati kita disayang oleh Allah pencipta kita. Maka kita mau berbagi dari dalam keluar. Jadi kalau dalam sudah penuh, fondasi sudah ada, kita bisa keluar. Pohon juga gitu. Nah, sekarang saya mulai tunjukkan prinsipnya gimana kalau kita mulai dengan latihan tuh di core dulu dari dalam juga keluar. Oke, saya akan dari jauh ya teman-teman. Jadi gini nih, yang pertama. Kita dari dalam keluar itu yang kita latih adalah perutnya dulu. Jadi yang pasti perut bisa dengan olah nafas sangat baik. Tapi kalau misalnya ya ini supaya cepat aja ya karena kita pada saat sekarang kita mau ngeliat segera gimana. Namanya olah nafas intinya sih dalam suatu stretching itu kita stretch setengahnya dulu. Tapi kalau olahraga nafas yang cepat-cepatan seperti ini, tentunya tidak dapat manfaat seperti yang di Wim Hof. seperti itu. Nah, olah nafasnya yang penting, intinya adalah kita melatih diafragma, karena ini nanti perlu dalam setiap gerakan. Jadi kita latih, menurut saya Anda bisa lihat ya. Kalau tangan saya di sini, menurut saya bisa mengembang. Jadi bukan dadanya, kalau kalau misalnya nafas dada kan gini. Tapi yang penting perutnya dulu, karena ini latihan yang core. Kalau kita sudah core, lalu ini saya peragakan gerakan stretching yang versi cepat ya. Tapi kan body stretching sudah sempat ada, yang lebih lama itu lebih bagus sebenarnya, karena otot kita lebih baik. Apalagi kalau ada olah nafasnya, jadi peredaran darah lebih lancar. Ini versi cepatnya. Jadi setelah dari dalam, lalu agak keluarnya kita gerakan tulang belakang. Saya peragakan ya. Kalau yang bisa itu gini, lalu bisa turun ini saya peragakan dulu aja. Nah, turun kalau bisa yang penting tuh lututnya lurus. Kalau nggak bisa saya bawah nggak apa-apa. Tapi yang penting kalau lututnya selurus mungkin. Nanti pelan-pelan gini. Nah. Bagi yang belum bisa gerakannya di bawah secara vertikal, kita bisa gunakan tembok atau apapun ya. Contohnya ini seperti ini. Jadi eh, pernah ada singse saya mengajarkan singse langganan saya kalau saya salah urat itu seperti ini aja. Nah ini gerakan stretching depannya, lalu gerakan belakangnya seperti ini. Nah seperti itu, lalu kiri kanan kiri kanan ingat gerakannya nggak uh, boleh cepat-cepat. Jadi kadang-kadang kalau ada kita lihat film kungfu atau film silat <tuk> <tuk> yang seperti itu jangan karena apa-apa yang cepat itu nggak baik. Itu uratnya bisa salah kita intinya. Jadi harus pelan dan nikmati. Apalagi kalau bisa dengan yoga. Gerakannya bisa kobra. Kobra itu seperti ini. Tapi di lantai, lalu ada lagi namanya daun dok. Daun dok itu membuat segitiga. Saya peragakan sedikit seperti ini, kira-kira. Nah, oke, okay. ini supaya kelihatan di sini ya. Namanya daun dok itu seperti ini. Nah, jadi pinggulnya angkat ditarik ke atas. Nah, ini daun dok. Nah, ini stretching ya, yoga yang biasanya. Oke, kira-kira seperti itu gerakan pertama. Lalu Bukan gerakannya ya, ini pemanasannya dulu, karena kita nanti melibatkan banyak sekali otot, tapi sesingkat mungkin. Lalu setelah itu, pelemasan leher. Pelemasan leher itu seperti ini. Ingat, jangan cepat-cepat kalau cepat-cepat bisa salah. Nah, kita kan usianya sudah banyak yang di atas 20 kalau saya lihat. Usia di atas 20 itu sudah harus lebih pelan-pelan. Jadi seperti ini, seperti ini, seperti ini. Selalu ada sumbunya itu sumbu X, sumbu Y dan sumbu Z gerakannya itu. Lalu tangan. Tangan juga ya tangan kita seperti sering lihat ya kalau di waktu kita sekolah dulu tarik ini tarik ke belakang siku satunya tarik ke belakang di depan sini nah gini tarik lalu di belakang gini tangannya kalau bisa diluruskan kalau bisa dinaikkan Oh, dirasakan, nah, konsepnya sama dengan menggunakan olah nafas. Itu makanya, olah nafasnya Pak Jarod itu sangat membantu pada saat stretching seperti ini. Ketika kita belum bisa menaikkan serat seret kita tarik nafas. Saat kita menghembuskan, kita panjangkan tangannya. Wow. Nah, kira-kira seperti itu. Lalu, kaki jadi, ingat ya, dari core, leher, lengan. Kaki yang bukan ujung, kaki ya, kita seperti biasa gini, gini, gini, gini, gini, gini, tiga gerakan semuanya. Lalu yang lebih ujung lagi, jadi dari dalam ke lebih luar, dan yang paling luar adalah kepala sini ujung jari dan jari kaki. Nah, kepala ini bisa macam-macam, tapi intinya sih anda sesuaikan dengan dengan apa yang anda perlukan. Kalau saya, karena ketawa saya ini agak miring, takutnya kan kalau ada yang bilang spasi Nah, saya jadi latihan gerakannya itu adalah pada kepala itu seperti ini. Saya tarik dari tulang pipi, mulutnya ditarik ke bawah pelan-pelan nah seperti itu jangan khawatir wajah kita menjadi jelek <tapi>, tapi yang penting nanti kita bisa lurus ketawanya <tapi> itu kalau saya ya karena kalau saya ketawa itu biasanya gini hmm. jadi miring jadi saya banyak berlatih untuk ini karena raham itu pada saat kita nanti semakin nabar berumur akan semakin imbalance, akan semakin nggak sama kiri kanan. Jadi kalau bisa kayak Pak Jarot tertawanya kiri kanannya bisa sama dan sama-sama lebar. merekah seperti itu ya itu mungkin jarang ya itu satu dibanding satu juta seperti itu. Jadi kalau kita masih muda sebaiknya kita banyak melatih supaya otot kita itu semuanya sama dan neuron neuron kita juga ya semuanya masih connect sama otak kita dengan 100%. Oke, okay, lalu uh, selanjutnya, oke okay, nanti kami jawab ya bu. Selanjutnya teman-teman, saya akan peragakan gerakan untuk ujung jari, eh untuk pergelangan tangan dan ujung. Jadi dari tadi tangan yang sini, lalu tangan yang sini. Kalau saya, saya bisa lakukan ini bersama-sama. Contohnya gini, tangan sakitnya diputar. Putar ke dalam, lalu depan, bawah, depan, saat di depan ini ditahan kakinya, lalu kakinya keluar pinggir ini dengan tangannya. Nah, pergelangan sudah lanjut dengan jarinya langsung. Kalau jari kaki seperti ini. Kalau jari tangan, anda uh, bisa lihat ya. Yang pertama jempol dan ininya kan beda nih. Jadi geraknya seperti ini. Jempol dulu, Hap. tangan juga dibuka. Tangan ini sebenarnya oleh fisioterapi atau sing saya waktu saya salah urat, beliau itu mengajarkan pakai karet. Jadi di karet di sininya. Tapi karena saya tahu, jadi fungsinya yang penting itu jarinya bukan buka gini, tapi jarinya gini. Dan saya sudah lama-lama berlatih, saya sudah bisa. Jadi kita bisa latihan gini aja. Berapa? Tiga kali. Kalau bisa, sepuluh kali. Sepuluh kali siap stretching. Nah, oke. Okay. Itu tentang stretching dan olah nafas. Uh, ada beberapa pertanyaan, mungkin nanti setelah selesainya akan saya jawab bersama dengan bantuannya Pak Jarod. Oke, saya keluarkan dulu sedikit. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang namanya anatomi tubuh ya sebelum kita masuk ke bagian utama yaitu daily compound exercise-nya. Nah, anatomi tubuh itu ada dua gerakan dasar yang mana manusia tuh semuanya punya. Yaitu gerakan mendorong dan gerakan menarik. Pertama gerakan mendorong. Gerakan mendorong tuh gerakan yang menjauhkan Berusaha menjauhkan suatu objek dari sumber ototnya, dari sumber tenaga. Kalau menarik itu berarti mendekatkan pada sumber tenaganya. Contoh, saya peragakan ya. Kalau kita punya gerakan seperti ini, ini nih, saya punya speaker. Speaker ini kalau saya lakukan gerakan seperti orang biasanya di tempat fitness ya short ini ini ringan ya saya enggak, jadi cuma pura-pura kuat aja ini ini ringan sekali intinya kalau anda tarik nah anda bisa lihat ya jadi speaker ini menjadi lebih dekat pada sumber tenaganya yaitu tangan saya kan sikut saya yang bergerak jadi ototnya ada di sini nah, ada juga satu gerakan lagi namanya gerakan yang menjauhkan ini orang-orang di tempat fitness sering sekali memperagakan seperti ini. Jadi ada sebentar. Ada biasanya itu ada cantolan di sebelah sini. Nah, dari cantolannya ini lalu nanti Anda tarik satu tangan. Hop, untuk melatih triset katanya. Nah, gerakan ini namanya gerakan mendorong, mendorong ke bawah, bukan menarik, menarik bawah kan gini mendorong gitu. Nah, itulah kenapa otot trisep adalah otot dorong, otot riset adalah otot tarik, kayak gitu. Otot dorong ini ada 3 plus satu, otot tarik juga ada 3 plus satu. Yang mana saja otot dorong dan otot tarik, saya akan bagi gambarnya ya teman-teman. Uh, mana ya? share screen, oke okay, ini setelah ini saya akan share screen teman-teman bisa lihat, oke okay, gambar saya muncul ya, ini anatomi tubuh anatomi anatomi tubuh manusia yang terkenal, yang biasanya kita lihat di film horor, tapi ya karena tiba-tiba bisa hidup sendiri atau gimana? Kali ini, kita nggak bahas tentang horornya hari ini. Kita membahas tentang anatominya. Yang pertama, otot dorong tadi, kan, saya sudah peragakan, nih. Ini, otot tricep, nah, jadi otot tricep itu yang ini. Kelihatan ya, lingkaran saya ini otot tricep. Selain otot tricep, mana lagi yang otot dorong? Otot dorong yang lain adalah... Eh, maaf, sorry. Uh, ini teman-teman, otot dorong yang lain adalah otot dada. Dada kiri, dada kanan. Otot dada ini juga gerakan mendorong, terutama kalau mendorongnya itu sesuatu yang di depan kita. Makanya gerakan push up artinya dorong. ya kan? Nanti akan saya pelakakan juga itu. Lalu ada lagi satu satu otot lagi, yaitu, nah, gerakan eh, otot yang lebih, <coughs> maaf, otot yang lebih dipakai jarang untuk mendorong, tapi juga termasuk otot dorong adalah ini, ini pundak pundak depan terutama. Nah, itu tiga otot besar yang untuk mendorong oleh badan bagian atas. Ada juga badan bagian bawah yaitu ini, namanya otot quadriceps. Otot quadriceps ini ada di paha depan intinya. Gimana cara bekerja otot? Cara bekerja otot adalah ketika dia semakin pendek, otot ini mengeluarkan tenaga. Ya, ada di pelajaran IPA zaman dahulu, saya lupa menjelaskannya gimana, terus terang. Tapi intinya otot semakin pendek, semakin mengeluarkan tenaga. Contohnya, saya mau misalnya bicara tentang otot tarik tadi ya, atau otot dorong. Kalau ketika kita gini, ini enggak ada tenaganya, otot dorong kan ini nih, trisep. Tapi ketika kita gini, kan, nah, semakin dorong. Kita mendorong pintu, hop, gini. Nah Jadi... Otot yang ada dari siku sampai pundak ini, kalau gini kan tertarik panjang nih. Tapi semakin gini, semakin dipendekkan. Ketika dipendekkan, tenaganya saya pergi ke tenaga mendorong. Nah Itu dasarnya dari otot uh, dorong. Kalau otot tarik, itu kebalikannya. Otot tarik adalah, oke okay, saya ceritakan sedikit. Otot tarik itu yang pertama adalah ini, otot bisep. Jadi, otot ini otot tarik. Lalu, juga ada selain otot bisep. Nah, kita bisa lihat di belakang, ya, teman-teman. Oke, nah, otot tarik yang selanjutnya adalah otot ini. Bisa dilihat serat-seratnya ke bawah. Sebenarnya nggak cuma ini, tapi ini juga, dan sampai di dalam ini juga, semuanya otot tarik yang sama. Cuman ketutupan sama yang di luarnya ini, yaitu otot yang menutupi tulang belakang. Lalu juga ada otomatis, saya kasih ganti warna lain. Ini pundak belakang itu juga adalah otot tarik. Satu lagi, paha belakang itu juga adalah otot tarik besar. 3 plus satu yang bagian badan bagian bawah ini. Belakang kayak gitu, itulah uh, otot tariknya. Gerakan menarik jadi minggu ini, saya akan uh, sharing sama teman-teman semua tentang gerakan mendorong. Ada tiga gerakan dasar mendorong, dan nanti minggu depan saya akan bawakan tentang tiga gerakan menarik. Dengan demikian, kita cukup dengan dua sesi aja sudah selesai gerakannya. Selanjutnya, teman-teman bahkan bisa. Uh, kalau sudah mengerti ini seharusnya teman-teman tanpa ada saya pun teman-teman sudah bisa praktek sendiri nantinya yang penting gerakannya jangan langsung berat, kita pilih konsepnya itu dari gerakan yang ringan dulu oke uh, sekarang tentang ini sudah kembali lagi ya teman-teman sekarang kita masuk kepada gerakannya, daily compound exercise, yaitu tadi gerakan natural harian yang mana kita menggunakan banyak otot dan dilatih exercise, dilatih dengan benar supaya gerakan kita sehari-hari pun kita nggak sampai cedera karena kita menggerakkan otot kita dengan benar. Yang pertama ada tiga hal yang kita perlu perhatikan, yang pertama adalah nafas kontrol, yang kedua dan yang ketiga adalah progresif intensitasnya. Jadi semakin lama semakin berat, tapi awal-awal teman-teman jangan melakukan yang berat dulu harus yang lebih ringan dulu contohnya nih pertama kalau saya bawa saya nggak kuat bawa dua speaker misalnya dua speaker lalu saya latihan angkat kalau saya memaksakan diri bisa-bisa nanti otot saya keseleo dan nanti kita harus perlu pergi ke uh, fisioterapis atau gimana nah itu kan juga, kalau bisa kita hemat, apa salahnya gitu? Nah, jadi sebaiknya jangan dua, tapi satu dulu. Kalau satu ini, kita sudah bisa. Contohnya, kita sudah bisa ngangkat 10 kali satu, dua, tiga sampai sepuluh. Nah, kita mulai angkat dua, tapi jangan dua langsung ya. Tapi mungkin satu setengah atau gimana. Intinya, naiknya pelan-pelan, satu setengah contoh ini. Tapi kita ngangkatnya cuma satu dulu, satu Tuh. besok. Dua, besoknya lagi tiga, contohnya kayak gitu, teman-teman. Jadi itu namanya progresif intensitas. Lalu namanya nafas, setiap mengeluarkan tenaga, kita keluarkan nafas seperti olah nafas itu. Ketika kita menarik tenaga, kita boleh tahan nafas ataupun kita tarik. Tapi intinya waktu kita melalui tenaga, kita harus buang nafasnya. Itu ada jurnalnya, cuman... Ya, saya mirip dengan Pak Jarot juga ya. Jadi kalau namanya jurnal terlalu ditunjukkan nanti bikin pusing menurut saya. Jadi intinya saya aja saya waktu itu sudah baca. Anda kalau mau cari penasaran di Google juga ada sebenarnya tentang mekanisme otot itu gimana, mekanisme energi. Nah, lalu saya coba kasih contoh gerak aja ya. Contohnya ketika kita push up Ketika kita push up seperti ini, tangan saya gini, ketika kita turun, ketika kita tarik, jadi kita buang nafas ketika kita mengeluarkan tenaga. Itu namanya nafas. Sedangkan namanya kontrol, kontrol itu berarti kita menyadari gerakan otot kita. Contoh, kadang-kadang nih kalau kita cepet-cepetan ngangkat itu gini. Padahal, apalagi kalau ada cepet gini, gitu ya. Padahal kita tahu kalau ada namanya momentum seperti ini, gonggokin ini. Nah, momentum ini sudah membuat otot bicep kita teringankan kerjanya, jadi dia tidak terlalu bekerja Jadi kalau kita mau membuat kesadaran, mind muscle connection atau kontrol, kita gerakannya harus pelan. Kita kunci tangan kita, terus kita gerakkan pelan-pelan. Jadi nggak boleh ada gini, nggak boleh ada curangnya intinya. Benar-benar otot ini aja yang berlatih. Itu namanya kontrol. Seperti itu. Nah, sekarang saya mulai peragakan lagi tiga gerakan mendorong. Tiga gerakan mendorong itu Oke. Okay. Oke, okay, tiga gerakan mendorong itu adalah gerakan dorong horizontal, gerakan dorong vertikal, dan satu lagi gerakan dorong dengan badan bagian bawah. Contohnya dari kita jongkok kita menjadi berdiri. Nah, saya akan cerita tentang fungsinya ya teman-teman. Jadi namanya fungsinya pertama kita akan bahas tentang gerakan dorong horizontal dulu. Gerakan dorong horizontal itu fungsinya kalau kita mau mendorong meja di depan kita, atau kita mau mendorong lemarinya anak contohnya ya gerakan sehari-hari, anak minta dipindahkan lemarinya, atau cucuk kita, cucu kita kepingin Lemarinya, opa, oma, lemarinya tolong dipindah dong sebelah sana. Sementara enggak ada tukang di sebelah kita. Jadi kita harus mendorong sendiri. Ya kita dorong. gini Ini gerakan dorong horizontal. Itu fungsi dari gerakan dorong horizontal. Dorong ranjang. Sama, itu gerakan dorong horizontal. Kalau gerakan dorong vertikal, gerakan yang vertikal itu karena melawan gravitasi, biasanya gerakan vertikal itu adalah pada saat-saat kritis, genting contoh ada gempa ya lalu kita eh, ada yang runtuh temboknya jadi kita harus menahan nih ada anak kita mau lewat di bawah anak ini mau lewat dan dia supaya kita mau dia selamat jadi kita harus menahan paling enggak supaya ketika kita nahan kita enggak keleyo kita harus bisa agak sedikit dorong dan anak kita bisa lewat cucu kita bisa lewat nanti atau istri kita suami kita bisa lewat misalnya ya eh suami enggak lah suami kan lebih kuat secara fisik paling enggak ya nah nanti kita bisa uh, latihan mendorong vertikal ke atas supaya pada saat-saat seperti itu ya ini kan fungsi badan manusia pada dasarnya kita tidak kesleo gitu satu lagi squat berdiri sama jongkok gerakan berdiri dan jongkok itu adalah dari jongkok ini nah ini juga adalah gerakan yang lebih baik daripada anda ngambilnya gini, uh, itu nanti boyongan anda apa uh, boyongan tuh bahasa jawa ya kalau bahasa Indonesianya itu sakit di pinggul sakit di pinggang anda mungkin ya intinya anda bisa sakit kalau ngambilnya seperti ini Wah. jadi ngambilnya lebih baik ambil lalu otot dorong di kaki anda digunakan. Oke, okay. itu fungsi dari uh, gerakan yang akan kita pelajari hari ini. Gerakannya bagaimana? Ini akan saya peragakan. Baik, kita mulai gerakan yang pertama. Gerakan mendorong secara horizontal. Gerakan mendorong secara horizontal seperti ini, teman-teman. Kalau anda belum terlalu kuat, belum terlalu biasa untuk mendorong secara horizontal, kita bisa lakukan gerakan wall push atau mendorong tembok. Contohnya seperti ini ya. Nah, kalau ini kita sudah bahkan mendorong tembok saja, misalnya ya, nggak belum kuat, jangan khawatir, nggak apa-apa. Berarti gerakan kita adalah gerakan negatifnya yaitu kita pura-pura habis mendorong habis mendorong kan kita gini nah kalau kita nggak ya udah gini supaya kaki didorong juga terus latihan lagi pura-pura setelah kita mendorong kita akan turun baik kaki lagi nggak apa apa itu namanya gerakan negatifnya itu bisa dilatih pelan-pelan setelah volkus nanti anda pelan-pelan semakin turun gini Lalu, lama-lama Anda bisa push up biasa gini, dan lama-lama lagi Anda bisa melakukan namanya push up dengan kaki yang lebih di atas. Jadi, dada Anda akan lebih terlatih seperti ini. Contohnya, ya, teman-teman, kakinya bisa dinaikkan di atas tangga. Nah, lalu, Anda bisa up nah, Itu Anda bisa lakukan beberapa kali. Gerakannya seperti itu. Yang penting dari sini adalah Anda memulai dari yang ringan dulu. Seperti itu. Nanti setelah selesai saya penjelasan, kita mungkin akan melakukan workshop sedikit dengan gerakan yang paling ringan. Catatannya adalah gini. Kalau kita melakukan gerakan mendorong, semakin tangan kita terbuka. Ya, yang dilatih itu adalah otot dada sini. Lihat ya, otot dada dari segini, ketika gini jadi semakin sempit. Nah. Kalau tangan kita semakin di dalam, biasanya yang semakin mendorong nanti yang pertama pundak depan gini sama satu lagi ininya yang dilatih, trisep. Trisep ini Seringkali orang melatih itu fungsinya karena kan supaya tangannya tuh enggak uh, gimana ya Enggak gini loh eh gini. Uh, nah Anda bisa lihat goyang-goyang gelambir. Tapi gelambir ini wajar sebenarnya. Kalau Anda nggak ada gelambirnya sama sekali berarti Anda nggak punya otot mana. Yang penting ketika Anda gini, tangan Anda kenceng itu sebenarnya menandakan uh, Anda cukup kuat. Anda cukup punya tenaga untuk pada saat-saat tertentu dibutuhkan. Jadi Anda bisa berlatih dengan gerakan seperti itu. Intinya Anda mulai dengan gerakan yang telan dan repetisinya cuma satu dulu. Lalu kalau sudah bisa satu, besok atau besok lusa Anda bisa tambahkan satu lagi. Contohnya jadi dua. Nanti besok lusanya lagi jadi tiga. Besoknya tiga lagi, besok lusanya jadi empat. Besoknya 4, besok dosanya 5 lagi, gitu. Jadi setiap dua hari naik, tapi Anda lakukan setiap hari. Nah, kalau sudah Anda sampai 10 gerakan, untuk lebih baiknya daripada kita nambah terus gerakannya, lebih baik kita mencoba varian gerakan yang lebih berat. Itu namanya progresif intensitas yang tadi. Jadi setelah Anda geraknya di sini, lama-lama gerakannya sini. Terus lama-lama Anda mulai di lantai. Di lantai pun kalau nggak bisa nggak apa-apa. Ingat kita punya gerakan yang namanya negatif, negatif itu jadi turunnya. Ah, terus kita nggak bisa berdiri misalnya ya, ya udah kita gini, nanti berdirinya kita, aduh, kecepat, nggak apa-apa. Tapi semakin lama Anda harus melakukan kontrol yang baik. Kontrolnya jadi ini lurus, dan ini bukan gini ya, tangan skapulanya, tulang belikat. tulang apa ya ini namanya pokoknya tulang sini ini ada rezeki. seperti itu satu catatan lagi untuk push-up bokong sorry pantat dengan punggung dengan kaki lurus nafasnya juga dipakai seperti tadi nafas kontrol-kontrolnya adalah dengan cara dorongan tangan Anda harus sesuai dengan jari tengah Anda. Jangan sampai Anda dorongnya itu gini nih, push-up ya, nah, push-up seperti gini Kan mungkin kita ngelihat, "wah, ini gerakannya seperti kabinnya Jepang gitu ya." Tapi gerakan seperti ini, kalau kita pakai buat membanding tangan dengan posisi yang tidak natural seperti ini, miring gini. Ini nggak sehat. Nanti kita semakin umur kita. Uh, ya semakin meresikokan tulang kita. Padahal kan fungsinya latihan ini adalah kita membuat otot kita kuat sehingga tulang kita ini terbantu pada saat nanti kita berumur nanti otot kita bisa membantu tulang kita agar tidak rapuh gitu. Sementara kalau tulangnya biar sehat ya dengan olah dengan olah nafas, dengan makanan yang sehat dengan mencukupi Jadi gerakannya harus disesuaikan. Kalau Anda mau melatih yang lebar anda harus miring jadi ininya lurus nah sementara suaranya enggak jelas Oke okay. suaranya kalau sekarang jelas Jelas. Oke okay. terima kasih uh, jadi kalau anda mau melakukan gerakan dengan dengan apa namanya dengan dengan baik yang penting ininya harus lurus dulu kalau Anda mau melakukan gerakan untuk melatih otot trisep seperti ini. Tapi kalau Anda mau melatih otot dada, otomatis gini. Nah, Jadi gerakannya saya lihat kan ya ini lurus dengan ini. Paling gampang kalau kita mau melatih otot dada adalah telunjuk dengan telunjuk ini sama. Tapi ininya kita ginikan segini mungkin, tapi lurus telunjuknya. Sini. Saya peragakan pada, pada mana pada gini deh. Sorry, sorry, saya bingung. Dari sini aja ya. Jadi, contohnya gerakan dengan terunjuk, kalau misalnya sudah benar. Tetapi gerisnya, tangan Anda bisa buka Ketika Anda melakukan ini, nah, ketika Anda melakukan gerakan ini, jangan lupa ini harus gini. Kalau Anda gini, nanti bisa salah di pergelangan tangan, seperti itu. Nanti kita workshop kita coba. Lalu ada juga gerakan yang namanya gerakan, <tuh> ada juga gerakan yang namanya gerakan dorong vertikal. Gerakan dorong vertikal ini intinya kita menggerakkan seperti ini. Tapi kita nggak harus handstand. Kalau saya kebetulan memang handstand karena saya sudah lama latihan. Tapi untuk awal-awal kita bisa latihan dengan cara seperti ini. Namanya Pike Push Up. Tapi kita bisa pakai tembok dulu. Contohnya ya, kalau tadi kan gini nih. Nah supaya jadi horizontal latihan dorongannya kita kita gini. Nah. tapi kalau gini kan buka sementara kalau kita mau hatian dorong, ininya harus nutup jadi tangannya semakin lebar usahakan sikunya semakin mendekat ke sini nanti, contoh ya gini hop dorong hop dorong Perlu diingat, jangan bungkuk, jangan rounding di sini, tapi harus lurus. Jangan gini, tapi gini. Itu gerakannya untuk melakukan gerakan dorong vertikal. Konsepnya sama, nanti semakin Anda bisa, Anda bisa semakin melakukan gerakan yang lebih, lebih sulit. Nanti kalau Anda sudah bisa 10 kali, bisa jauh seperti ini. Nah. Lalu Anda bisa gini. Gitu. Semakin lama cara semakin sulitnya adalah semakin tangannya dekat. Jadi nanti pada saatnya Anda bisa jaraknya mungkin 4 gil satu. Eh 3 kil. satu, 2, tiga. Nah. Pinggul Anda akan lebih terangkat ke atas dan Anda akan lebih sini. Nah, nanti setelah ini Anda bisa dorong. Nah, itu sampai 10 kali, kalau sudah nanti semakin geraknya semakin sulit lagi. Kakinya, misalnya, naik di atasnya tangga. Saya peragakan contohnya, ya, teman-teman. Nah, seperti ini kepalanya lurus, lalu anda dong, dong. Nah, itulah gerakan dorong vertikal dengan badan atas. Sekarang badan bawah. Oke. Okay. Badan bawah tentunya dengan kaki. Gerakan dasarnya sebenarnya adalah kita jongkok berdiri. Jongkok berdiri. Bentar ya. <tuh> Jadi, gerakan dasarnya adalah jongkok, berdiri, jongkok, berdiri. Atau, kalau Anda mau berarti yang lain, bisa juga dengan beda kaki. Seperti ini: jongkok, dorong ke belakang, jongkok, dorong ke belakang, nanti ganti kaki juga bisa. Jangan dicoba dulu ya teman-teman. Ini kan masih penjelasan. Nah, dorong ke belakang, dorong ke belakang. Intinya sama. Ketika anda mendorong, anda melakukan buang nafas melalui mulut seperti cara Jabim Catatannya adalah ujung kaki. Maaf ya, ujung kaki harus lebih dalam daripada lutut. Jadi nggak boleh sampai gerakannya tuh gini, jongkoknya gini, nggak boleh. Jadi gerakan anda harus istilahnya tuh mengkangkang gitu, karena itu membuat otot anda tidak sampai salah otot kayak gitu dan sekarang saya akan jelaskan sedikit tentang oke okay. nafas sudah, progresif intensitas juga sudah oh sudah sih teman-teman uh, mungkin lebih baik oh ternyata sudah jam 8 <laughs> oke okay. Pak Jarod, apakah ini enaknya diajak untuk workshop beberapa gerakan atau ya workshop jawab juga. aja? Praktek lebih bagus. Okay. Praktek dulu sebentar, kasih biar kita praktek bersama beberapa gerakan baru tanya jawab. Oke. Okay. baik uh, Oke okay, teman-teman, kita praktek sama-sama ya. Gerakan yang pertama kita akan coba adalah gerakan dorong horizontal. Sat, uh, paling enggak, kita coba tiga kali. Gerakan-gerakan vertikal juga, dan gerakan jongkok berdiri. Gerakan dorong dengan kaki, dengan badan bawah. Kita coba juga tiga gerakan itu aja dan kita pakai varian paling ringan supaya uh, supaya semua bisa melakukan. Pak, pak, ya. pak, ya, pak. Ya. sebelum mulai, mungkin diperjelas lagi. Kalau misalnya dorong itu berarti buang nafas, ya dorong, buang nafas. Tapi tarik pun juga buang nafas, sih, Pak. Oh, kalau pas nariknya butuh tenaga? Tarik, gitu. Kalau, jadi, intinya waktu ototnya dikontraksikan, kita harus buang nafas. Kalau kita geraknya gerakan tarik, ya. jadi waktu kita narik gini, berarti buang nafas. Huh, gitu. Tapi kalau kita geraknya gerakan dorong, waktu dorongnya kita buang nafas. Mas, butuh tenaga, itu berarti buang nafasnya? Betul. oke, oh, oke. Okay, okay. Pas butuh tenaga, buang nafasnya. Oh, oke. Okay. Ya, oke. Okay. Oke, okay. kita mulai gerakannya. Hey. Oke, okay. kita mulai gerakannya ya teman-teman. Pertama, kita akan latihan gerakan dorong horizontal. Ingat gerakan dorong horizontal, kita lakukan <coughs> supaya Dada untuk mendorong bisa terlatih juga, jadi kita harus agak lebar. Artinya, telunjuk satu garis, lalu siku dirapatkan serapat mungkin, se yang penting telunjuknya tetap satu garis. Jadi kalau sikunya terlalu rapat, sampai telunjuknya jadi gini jangan. Tapi telunjuknya harus tetap lurus, dan sikunya diinikan se sebagaimana yang kita bisa selama terunjuk masih lurus. Tempelkan di. Jadi nggak apa-apa kalau kaca hati-hati. Terima -hati. kasih. Nafas dulu. Ya, jangan turun. Bokong juga lurus. Ini. Bu tarik nafas lagi. Tarik nafas lagi. Seperti gerakan horizontal kita. Tarik nafas mungkin. Ketika gini, boleh tarik nafas, atau kita juga, wow, itu penting dengan sadar, tariknya dengan mulut sama seperti olah nafas. Uh. Karena uh, penelitiannya seperti itu, intinya. Kita akan lakukan gerakan dorong vertikal. Vertikal, ingat kalau tadi dorong. Seperti gini. Lalu, sikutnya ke dalam jadi cekni terus dengan Tetap, Anda yang menjauh. Ya, ini kan yang penting, badannya gini nih: Nah, kalau ketika ini pantatnya menjauh, tapi ininya lurus. Jangan terlalu dekat, ini juga ya, tapi lurus. Ini. Oke, sekarang kita coba lagi gerakan terakhir yang sebenarnya kita sudah sering lakukan dan sebenarnya sangat dipromosikan untuk kalau kita BAB pun kita melakukan gerakan jongkok ini, squat. Jadi kalau duduk, ya memang toilet saya, kloset saya kloset duduk sih, tapi katanya kloset jongkok itu sangat baik untuk pencernaan dan sangat baik untuk, jadi pose jongkok itu sangat baik. Jadi kalau kita ada waktu nganggur, enggak ada salahnya kita mencoba jongkok ini. Jadi seperti ibu yang jual sayur di pasar, mereka sangat sehat. Kenapa sehat? Ya mereka bisa jongkok tuh berjam-jam. Pencernaannya lancar biasanya walaupun mungkin mereka beberapa agak lebih gemuk. Gemuknya itu bukan karena enggak sehat, tapi gemuknya karena pilihan makannya yang tidak sehat mungkin. Seperti itu, tapi mereka bisa jongkok lama itu sangat sehat. Jadi biasanya sih jarang sakit. Oke. Untuk gerakan dorong vertikal, yang pertama saya ajarkan varian yang pakai dua kaki bersama-sama. Kita nyender dulu di tembok. Oke, saya peragakan dulu ya. Nah, jadi Anda bisa latihan menyender di tembok lalu turunnya pelan-pelan nah, seperti ini ya jadi tetap nenden sekarang saya peragakan dari jauh supaya kelihatan bentuknya kaki saya gimana oke Ketika Anda latihan, otomatis Anda senden. Pastikan ketika Anda senden, rantat sampai punggung sini bisa nempel di tembok dengan baik. Lalu, kakinya sejajar bahu, menghadap ke depan. Jadi, bukan menghadap ke pinggir, tapi menghadap ke depan, karena nanti lututnya akan menghadap ke pinggir. Tapi intinya, lutut harus lebih luar daripada arah jembat, kita bisa lihat ya, seperti ini: satu, dua, tiga. Kalau nggak bisa, pegangan tangan. Contohnya, ada pegangannya sini ya: satu, satu tangan nggak bisa, dua tangan nggak apa-apa. Satu gitu. Nah. Atau kita juga bisa gerakan satu lagi, gerakan yang beda kaki. Gerakan beda kaki ini fungsinya adalah otot paha luar, otot paha depan yang dalam sini, kecil, ini namanya otot VMU. Saya lupa, pastus medialis apa itu, itu bisa dilatih dengan cara ini. Jadi ambil posisi yang enak, kurang lebih jaraknya adalah Uh, dua telah perati eh sorry tiga satu dua tiga lalu di depannya nah kita bisa tarik mulai kalau awal-awal kita pegangan rembok ya teman-teman dan uh, biasanya karena kita tidak bisa gini kita pendek aja. Hap. kalau semakin lama semakin dalam pegangan dulu Pak Bapak nah dorongnya itu ketika didorong jadi lurus Hup. kaki satunya juga sama <tuh> turun sedikit aja lurus kalau sudah semakin kuat yang misalnya merasa sudah sering melakukan nggak apa-apa ya dilakukan tapi Ingat kita harus hati-hati, untuk awal kita selalu pegangan. Saya Pekerjaan saya ini banyak sebagai investor soalnya, jadi saya selalu main aman. Jadi kita melakukan dengan aman juga. Karena ini investasi untuk jangka panjang. Turun. Kalau yang bisa turun lagi. Lalu. Naik. Oh. Turun. Naik. Nanti, kalau sudah bisa, tanpa pegangan, akan kita gini aja. Untuk awal, kita tidak perlu pakai beban apapun karena ya, ini kita berusaha berlatih menggunakan body weight saja. Oke, demikian beberapa catatan tentang gerakan daily compound exercise khusus untuk push untuk mendorong. Apakah eh, gimana pak? Apakah Pak Jarod sudah atau saya perlu melakukan apalagi ya pak? Ya boleh kalau gitu kita di ditanya jawab dulu ya. Maafin beberapa uh, pertanyaan. Oke. Okay. Ya, Pertama malah dari saya dulu nih uh, soal terutama hubungannya sama nafas tuh. Kalau tadi kan kita kalau butuh tenaga itu berarti buangnya, buangnya oh. nah, kalau pas kita tadi dorong dorong tembok agak miring itu saya rasain antara waktu begini sama begini sama-sama butuh tenaga tuh <laughs> kayaknya aku <laughs> dorong berat waktu turun pelan-pelan berat juga <laughs> atau okay, bisa terbalik okay. atau bisa mana aja Nyilanya kayak tarik nafas buang atau buang Tarik nafas. Jadi yang waktu ideal. Hmm, ya idealnya okay. gimana? Maksudnya pas, pas dekat tembok ini kan gini ya. Ini hmm. nah itu nariknya kapan tuh? Idealnya waktu kita narik itu waktu kita semakin uh, pokoknya gerakan yang sedang relaksasi, bukan kontraksinya otot. Jadi okay. kalau kita dorong kan kontraksinya ketika kita huh, gini. Ini pas Maka buang kita, ya. Kita, kita buang. Idealnya gitu. buang tarik buang tarik betul oke okay. nah sekarang lagi kalau kita gerakan yang kayak menarik sesuatu oke okay, gampangnya kalau pakai tali begini ini kita enggak kalau hmm. agak nyimpan sedikit tarik nafas buang atau dibalik Nah kalau ketika kita menarik karena kita memang tujuannya adalah menarik berarti ketika kita narik kita buang nafas Oh ini malah buang ya uh -uh. huh Wuh, tarik lagi. Wah, oh, saya kebalik. Huh. Jadi nggak berarti dorong selalu, anu Pak, selalu buang. Saya kebalik, otot kontraksi. Saya biasanya tarik. Bah. Kalau misalnya gini lagi sekali, kayak tarik. Ini kan dada kan terbuka. Harusnya kan buat, buat narik nafas. Misalnya gini ya, hmm -hmm. tarik nafas, buang nah. atau atau dibalik. Jadi buang nafas. Tarik nafas. Agak-agak repot waktu gerakannya, paru-parunya nyempit. Oh. itu <laughs> Jadi kan kita kayak kan tarik nafas, tapi ini tenaga nih, buang. Atau Betul. memang harus tarik nafas. <laughs> agak, agak repot waktu begini tuh tarik nafas. <laughs> <laughs> Intinya waktu kita, kalau, kalau kita nggak ada apa-apanya sih Pak, misalnya kita eh. nggak ada megang beban apa-apa, Ya. Idealnya ketika kita gini kita tarik seperti yang Pak Jarot sampaikan sama kita di materi-materi materi yang Oke, lain. Nare, buang. Oh -oh. Tarik, buang. Tapi kalau ada bebannya, ini. baru ada itu bebannya. cerita. Oke, begitu ada bebannya, tarik. Uh. Oh -oh. Wah. Iya. Wah. Karena ketika kita narik kan otot bisepnya harus gini, segini. Nah, supaya otot itu semakin besar tenaganya, kita perlu buang nafas. huh CO2-nya dihabiskan gitu, pak. Tapi kalau kebalik pun sebenarnya nggak masalah sih. Cuman ini untuk mengoptimalkan latihan aja. Oh, Oke, okay. sip. Nah kalau gitu kita ya karena emang nyambungannya sama olah nafas ya. Kita naik dari atas. Saya baca dari atas. Ya, selamat pagi, pagi-pagi-pagi-pagi. Terus, pagi. lutut saya bermasalah untuk ambil barang. Dengan tidak membungkuk, justru itu yang tadi diajarkan, Pak ya? Iya. Dengan squat tadi istilah namanya ya? Istilahnya dengan squat, apalagi kalau squaunya itu istilahnya megangkam, jadi lututnya harus di luar jarinya, jangan kebalik gini. Nah begini, kalau orang gini kan pinggangnya bermasalah, maka supaya pinggangnya nggak sakit, kita jongkok lalu berdiri. Jadi kekuatan otot paha. Ya. Ternyata, otot paha so, nah, sekarang. Kalau yang lututnya sakit, bukan pinggangnya yang sakit nih, dengan jongkok itu lututnya gimana? Nah, itu nanti ada latihannya minggu depan, sih, sebenarnya. Gerakan tarik itu namanya deadlift. Gerakan deadlift itu mungkin sekalian saya coba ya. peragakan aja supaya tahu, tapi orang yang, lututnya, orang yang lututnya sakit mau ngambil barang di bawah. Nah, <laughs> yang pertama kita bisa pakai mulut. Mulut ini gimana? Maksudnya kita minta sama orang lain, tolong, dong. <laughs> Tapi kalau bisa juga kita mengambilnya dengan cara seperti ini. Saya ya. Ya. Nah. Orang sakit lutut ngambil barang di bawah. Nah, orang sakit lutut, lututnya nggak cekuk, cuman ditekuk sedikit aja. Bahunya, uh, punggung harus lurus, ambilnya gini. Hub diambil. Tapi ini nanti. Gini. Jadi jangan kakinya itu lurus-lurus aja ngambil gini. Ini jarak tenaga Anda semakin jauh dari pusatnya ini, secara secara horizontal semakin jauh. Jadi kalau ada jungkat-jungkit, semakin jauh kan semakin berat nih ya. Kita kan harus semakin dekat juga jungkitnya supaya kita semakin ringan. Jadi ditekuk sedikit terus kita ambil. Ambil. Nah, itu caranya untuk gerakan Deadlift itu gerakan menarik di paha belakang untuk minggu depan itu. Jadi yang sakit lutut hindari dulu gerakan squat ya. Iya. Hmm. Oke, okay. ya yang sakit lutut kayak istri saya hmm. ntar kita latihan lutut yang buka tutup atau cuma goyang goyang kaki ya. Tapi hmm. minggu depan juga akan dilatih ya, oke. Okay. Oh sebenarnya ada satu lagi sih pak. Jadi latihannya itu satu lagi uh, kalau untuk gerakan melatih lutut itu gini. Saya prakarkan sedikit ya. Maaf. Bahasanya banyak nih yang sakit lutut. Kurang tinggi juga di sini. Oke. istri saya. Saya. <laughs> saya konsen sekali karena keluarga saya juga banyak yang mengalami lututnya kalau wanita enggak terlalu kuat pada usia-usia sekarang. Nah, jadi Tutut itu bisa dilatih juga sebenarnya dengan cara tetap squat, pegangan pada tembok, tapi nggak usah sampai gini. Melainkan kita cuma gini aja, terus ditahan. Kalau misalnya segini nggak kuat, ya kita cuma segini aja. Ditahan, berdiri. Nanti senden lagi, turun lagi. Nah Nggak kuat lagi, didorong gini. berdiri kuatnya semana ya dilakukan sampai segitu intinya jangan maksa gitu sih tapi kita harus semakin lama tuh kalau bisa semakin kuat supaya nanti itu lutut ini justru akan terbantu dengan otot-otot yang betul supaya dengan demikian eh, kedepannya lututnya bisa dipakai dengan enak lagi Baya waktu dicoba. tadi sandar tembok lalu kakinya turun sedikit hmm -hmm. boleh ya maju ke depan ya apanya pak maaf tangannya boleh untuk menyeimbangkan, ya? Oke, selama ini saya jadi begitu. Soalnya, iya, terus Boleh. Bagaimana kalau betisnya sakit dan narik kalau jalan? Apakah itu dari otot atau dari tulang? Betisnya sakit kalau dan narik, sakit ya. kalau jalan dan narik. Betis sakit kalau jalan dan narik enggak? Kan jadi. Maksudnya menarik apa ya ini? Kayaknya betisnya sakit. Oh, terasa kayak ketarik. ya. Jadi kalau betisnya kalau jalan sakit. Oh. Wah, itu pasti harus olah nafas. Nah. <laughs> Tapi setelah olah nafas, bisa stretching. Sih. Jadi mungkin stretching yang seperti, saya peragakan itu seperti yang body force ini. Nah, jadi ininya lurus. Nantinya gitu. Tapi untuk awal-awal, karena kita pasti belum biasa untuk itu, jadi yang bisa dilakukan adalah gerakan yang seperti ini. Ini gerakannya sing, saya jadi boleh diulang-ulang beberapa kali sehari. Katanya, dia yang penting gerakannya kita pegangan. gini. Nah, waktu gini, bokongnya sejauh mungkin juga, pantatnya sejauh mungkin. Lalu ininya, oh, saya peragakan lebih ini ya. Nah, ketika kita melakukan gerakan, apa namanya, stretching untuk betis itu, kita bisa melakukan dengan seperti ini. Jangan gini ya, kalau gini nggak apa-apa sih awal-awal, tapi lama-lama diluruskan. Uh. Kalau bisa diluruskan, gini-kanan gini aja. Nanti pelan-pelan, waktu buang nafas, uh. seperti yoga ini nah kalau sing saya mengajarkan tuh ini waktu saya lima tahun lalu sakit salah urat itu setiap pagi ini diulang-ulang lima kali gitu aja jadi yang depan di stretch terus yang belakang juga di stretch semuanya. nah betis ini nah ini memang uh, agak tricky ya jadi kita harus sering menarik awalnya kalau nggak bisa lebih tinggi aja ini gini. ini lebih ringan, semakin lama nanti semakin bawah lariannya. Semakin kalau sudah semakin berat, eh kalau sudah semakin kita semakin kita gini, nanti otot ini akan semakin ditarik. Semakin ditarik, kalau kita kombinasikan dengan olah nafas, mestinya uh, oksigen oksigen akan sampai dengan lebih lancar ke daerah putih sini. Semua seperti itu, Pak. Ya teman-teman kalau yang pernah ikut praktek pagi hari ya maka kan saya ajak itu yang gerakan seperti ya waktu dada terbuka tarik nafas pelan-pelan lalu was buangnya begini nah Hah? sampai sampai ke tangannya ke arah jempol ya sebisa mungkin nanti lama-lama nempel jempol kalau saya sudah bisa tangannya begini nempel di lantai bluk gitu ya. Tapi jangan dipasang, oh, jadi saya udah, udah lentur sekali di usia 6 iya, uang, betul uang, Pak. Ya. Memang harus ya. yang seperti itu, kalau bisa nantinya pelan-pelan ya. Semuanya digerakannya pelan-pelan, gerakan pelan. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah. Orang lidah miring ya, mungkin diperpanjang sekalian: lidah miring, gigi miring, raham miring, muka miring karena stroke. Wah, ini karena stroke ya, Pak? Ya kan, ada yang karena salah konstruksi tulang ya. Jadi ada orang yang memang kayak Iya, terkasih, tapi lidahnya kayak miring gitu. Tak maaf, Pak, maaf kok putus-putus ini suaranya, Pak Sarot. Oke, okay, tunggu sebentar. Ya, jadi intinya mukanya tapi ini gara-gara gara stroke. Ada gerakan tertentu Pak, yang bisa dilatih? Halo? Halo, ya. Oke. Okay. Nah, maaf. Ya, jadi suara apa? E, miringnya muka karena stroke. Oke, kalau mirnya muka karena stroke, yang pasti ya itu sendiri kan sudah menjawab ya. Jadi stroke nya yang disembuhkan dulu sebenarnya. Pastinya dengan olah nafas, dengan ekoenzim Kalau saya kapan hari ke tempat rumahnya ekoenzim itu, ternyata ada banyak terapi dengan ekokoenzim. Jadi rendam kaki, pakai air hangatnya ekoenzim itu pulang-pulang orang yang sudah ngiler-ngiler gitu, ngilernya bisa berhenti. Orang bungkuk bisa lurus. Walaupun jalannya tidak bisa cepat langsung ya, tapi paling enggak sangat terbantu dengan rendaman air panas ekuansi itu. Itu kalau stroke ya, kalau nggak stroke ya berarti kita harus latihan. Latihannya mungkin latihan olah wajah. Kan ada yang kalau di YouTube banyak ya. Jadi misalnya gini, a i u e o atau a e i o u. Yang pasti kalau e dan i Selebar mungkin, hey, tapi jangan pelan-pelan. Huh. Hmm. Ditarikkan Ditarik ini Dengan dengan konstruksi rahangnya dilatih gitu aja uh, biasanya yang lain-lain jadi ikut lebih lurus, lebih simetris. Okay. Ya, yang stroke rajin-rajin, olah nafas, Wim Hof 2. ya karena itu melebar bahkan bisa membentuk pembuluh darah baru. Silahkan disimak modul Wim Hof 2 untuk stroke ya, itu penjelasannya oh. bagaimana kalau stroke itu banyak saraf-saraf yang tersumbat, bahkan nanti bisa terbentuk pembuluh darah baru lewat latihan hipoksia dan hipoksia hanya ada di olah nafas Wim Hof ya, kalau meditasi meditasi lain tidak ada Fase hipoksia, nah, saat hipoksia itulah pembuluh darah terbaru bisa dibuat. Ya, jadi, orang stroke bahkan lumpuh di kursi roda itu ada harapan yang luar biasa untuk bisa lepas dari kursi roda, lepas dari tongkat. Kalau itu karena stroke, ya, kalau istri saya kemarin pakai tongkat, mendiskus robek, ya, olah nafas tetap, ya, pagi, minggu tapi dengan latihan body stretching yang seperti ini kita ajarkan, dan hari ini kita mendapat tambahan-tambahan gerakan baru ya dan teori yang baru. Oke lanjutkan lagi, Boleh. Pak. klavikula kanan pernah patah dan sudah pulih. Nah apa yang senam yang aman karena pernah mengalami hal ini? Wah ini pertanyaan bagus ini Pak. Saya nggak ngerti klavikula itu apa sih. <laughs> Sama, aku nggak ngerti juga Pak. Bukan orang akupunktur, bukan dokter. Ya, tapi intinya, kalau saya gini jawabnya, ya teman-teman, tubuh kita itu peka. Maka saya menyarankan kan, jangan minum obat anti sakit. Ah, oh, sakit berarti itu batas gerakan. Ah, oh, sakit berarti itu batas gerakan untuk posisi itu, tapi dilatih sampai nanti nggak sakit lagi. Tapi kita tahu batas gerakannya, ya. Ah, oh, sakit, jangan. Makanya dalam body stretching. Semua gerakannya pelan-pelan. Kita bukan olahraga, kita menstret tubuh. Jadi tadi benar kayak apa? Kami katakan kan kita ajarkan ya. Kita nggak belajar. Satu, dua, itu senam. Tarik nafas pelan-pelan. Buang pelan-pelan. Tarik nafas lagi pelan-pelan sambil kembali. Eh, maaf, buang nafas pelan-pelan sambil kembali tunduk. Tarik nafas lagi pelan-pelan. Nah sama juga gerakan yang lain ketika kita tarik pelan buang pelan nanti misalnya nih pernah operasi, pernah sakit, ada saraf kecetret pada waktu sakit berarti itu batasnya. Itu batasnya. Maksudnya begini sakit, nanti begini enggak, Nah, begini boleh pentok. Boleh pentok. Tarik nafas, buang nafas. Nanti lama-lama kita tidak ada batas lagi, berarti sembuh. Ya, Betul. begitu kita udah nggak ada batas lagi dari tubuh kita, sakit udah berhenti di sini aja. Berarti sembuh, ya. Berarti, ada sakit, maaf, nanti bisa pentol. Berarti sembuh. Nah, ini kalau udah istilah-istilah, uh, saya sakit otot terlalu detail, ya. Kalau sama saya, memang <laughs> jangan detail karena saya bukan dokter otot, gitu ya. Bilang aja, punya pundak sakit, lutut sakit, gitu ya. Kalau udah, <laughs> <laughs> udah, uh, nama ototnya terlalu spesifik, gitu ya. Tengok Tapi gitu yang pasti lah. body stretching yang kayak kita ajarkan dalam pola hidup sehat yang semuanya gerakan pelan itu sebenarnya semuanya aman asal bertahap ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Ke oh ya Pak. Kita... Saya kita... mau tambahkan sedikit enggak apa-apa ya, Pak ya? Ini ada jadi ada sedikit ilmu dari singse saya lagi. Jadi singse saya ini saya belajar banyak belajar ambil ilmunya. Waktu saya salah urat. Waktu itu saya mukul gini. Saya waktu zaman pacaran dulu ya, saya kan intinya masih labil. Jadi saya marah-marah tuh mukul udara begini. Nah, Uh, memukul udara itu kan tidak baik. Wow. Harusnya memukul itu ada sesuatunya beng, jadi ada penerima tenaganya. Kalau begini nanti uratnya itu ber. Nah, tapi kalau terlalu keras kan saya takut kalau tulangnya yang kena. Kalau nggak ada tenaganya kena uratnya, kalau terlalu keras kena tulangnya. mestinya kita punya empuk-empuk, sensak. Tapi saya nggak punya. Jadi saya mukul mukul sembarangan. Waktu itu saya dilatih uh, untuk melakukan unyet atau urut. Berlawanan arah jarum jam. Nah, ini mungkin tips yang bisa dicoba sama beberapa teman-teman. Ini life hack yang menurut saya sangat berguna karena saya praktek kepada istri saya, kepada mertua saya, kepada ibu saya juga ternyata banyak membantu. Contohnya yang sakit waktu itu di sini, di berlawanan arah jarum jam. Gini. Lalu ternyata ini belum sembuh, masih sakit, dicari kira-kira uratnya di mana arah jarum jam lagi. Berlawanan jarum jam atau arah? Berlawanan arah jarum jam. Berlawanan, oke. Oke, Oke, yang ini buka video. Tuh. Kok saya nggak kelihatan katanya ya Pak? <laughs> Sementara. Kelihatan sih. Saya Apakah spotlight. Bisa... Itu mungkin yang ikut dari HP, Zoom-nya, lalu dia harusnya geser. Mestinya oh. kelihatan, karena kan saya spotlight dua-duanya. Kita berdua saya spotlight. Oke, okay, oke. Okay harusnya kelihatan. Oke, yang ini saya munculkan juga deh untuk jaga-jaga. Oh. <laughs> karena <laughs> yang, kayak... Iya. Oke, ini saya nggak bisa caranya jauh-jauh karena HP-nya harus saya deket sama saya. Oh iya, karena, karena itu yang untuk yang tidak muncul tadi yang untuk audio. Sedangkan kalau teman-teman nggak -teman nggak view speaker, nanti yang ya. mana bicara itu yang muncul. Benar. <laughs> Jadi teman-teman harus view yang speaker. Bukan kalau enggak nanti yang siapa yang bicara, itu yang muncul. Padahal yang bicara untuk profile. Oke, okay, itu teman-teman iya. ya, View-nya view profile. Eh, view speaker. Supaya view speaker. kita berdua aja yang muncul. gitu. Walaupun pas Bastian bicara, maka yang muncul tetap yang video. Ya. Iya, benar. Okay, Tapi nggak apa-apa, kita... untuk kali ini mungkin karena ada beberapa yang takutnya, nggak ngerti, saya akan peragakan okay. video yang ini saja. keduanya oke. Okay. Jadi kalau untuk yang ini, Unyetnya berlawanan arah jarum jam ya. Ini di kamera saya saya enggak tahu kelihatnya ke arah mana. Tapi intinya kita berlawanan arah jarum jam. Lalu kalau misalnya di sini ada uratnya kita rasakan oh di sini kira-kira berlawanan arah lagi, berlawanan arah lagi. Tapi kita anggaplah misalnya salah pun kalau kita berlawanan arah jarum jam itu pasti tidak apa-apa. Karena kalau kita ingat pelajaran fisika zaman dahulu ada gerakan sentrifugal itu pakai kaedah tangan kanan intinya. Kaita tangan kanan itu, jadi kalau kita sekrup putar ke kanan kan semakin seret. Kalau sekrupnya putar ke kiri, itu kan semakin longgar. Nah sifatnya itu sama, intinya itu kita melonggarkan urat. Jadi kalau urat kita banyak longgarnya, nanti setelah itu bisa di stretching seperti biasa lagi. Gerakan-gerakan yang biasa jalan kaki, nanti semakin lama biasanya akan semakin sembuh. Jadi kalau saya ke tempatnya beliau itu singkainya itu di Surabaya. Saya disembuhkan di sana. Terus saya disuruh Pak, kalau gerakannya gini, waktu tangan saya gini, diunyet lagi sakit nggak? Oh, sakit. Diunyet lagi. Nanti tangan saya gini, diunyet lagi. Jadi sampai sakitnya kira-kira hilang, tinggal tersisa trauma otot saja. Nggak masalah kalau trauma otot kan berarti cuman bukan sakit yang sebenarnya, cuman rasa traumanya. Artinya kita tinggal nanti gerakan gerakan biasa lalu akan bisa hilang sendiri. Nah, itu yang saya pernah belajar sih tadi singsennya. Oke, okay. okay. ya ada pertanyaan yang saya jawab aja dengan singkat ya. Tiga jari tengah, telunjuk uh, kebas. Uh, operasi masih kebas. Saya pernah post di WA grup pola hidup sehat ya, juga di Instagram saya. Malah dari Bandung itu lima sepuluh jarinya nggak jangan kan kebas. Begini aja tidak bisa. Begini aja tidak bisa. Udah Waduh. urut, udah suntik, udah dokter sampai putus asa. Olah nafas sebulan aja sembuh. Olah nafas sebulan aja sembuh, apalagi sambil dilatih. Ya, makanya, uh, uh, apa? Ayo, kita rajin ya, pelatihan olah nafas hebat banget. Saya sudah terima kesem kesembuhan itu dari yang ginjal kerendam urin itu udah cuci darah dua tahun. Dan kalau cuci darah sakitnya minta ampun, sekarang dia masih cuci darah, tapi sekarang dia lepas obat rasa sakit. Udah dua bulan ini dia lepas obat rasa sakit, dan uh, rencananya cuci darahnya dari seminggu dua kali, mau pindah seminggu sekali. Jadi yang kebas juga ya orang kebas karena operasi ini enggak bisa merasakan pola nafas bimbah dua tiap pagi nanti ikuti body stretchingnya ya body stretching yang secara umum karena saraf tangan ini enggak cuma di tangan semuanya ujungnya tetap di otak maka kalau gerakan kakinya itu mau diputar-putar nggak jangan cuma itu ya kalau kita pagi-pagi body stretching kan kita mulai dengan tidur dulu tarik nafas pelan-pelan nafas perut ya, itu kan dari perut ya buang nafas lagi pelan-pelan nanti sampai baru ada ada gerakan kaki diputer, tangan diputer. Jadi walaupun punggungnya nggak sakit, tetap seluruh badan dalam satu paket 45 menit ya minimal 30 menit itu semuanya dilakukan. Ya, nanti saya percaya kalau cuma kebas ya. Misalnya kalau bagi saya ini cuma itu. <laughs> kursi rodanya lepas, apalagi cuma-cuma gebas ya. Terlalu banyak kesaksian seperti ini saya jarang post di WA grup karena nggak usah dikasih post aja nanti ada akan mengalami asal praktek ya. Oke kita lanjutkan lagi perubahan dari tubuh gendut ke kurus, lalu kulitnya menjadi kendur, masa otot berkurang. Olahraga apa yang cocok kalau dari ini? Wah wow. perubahan dari kurus eh kendut menjadi kurus, maksudnya ingin digendutkan atau Gimana ini ya? Nah, gini Pak, gini ya. Badan kita kan kayak balon, ya. Misalnya tadinya 70 kilo, lalu tinggal 55 kilo. Itu kan kayak balon kempes, Pak. Nah oh, begitu terus, seru. maka kulitnya ini jadi keriput-keriput kayak balon kempes, <laughs> jelek, kayak orang sakit. Wow. Jadi ini gimana? <laughs> juga ya, kulitnya ini kenceng lagi sama gini. Kadang-kadang dari ini kebanyakan orang-orang yang diet terlalu ketat ya diet iya. radikal atau dietnya ekstrim, diet keto dan sebagainya yang ekstrim, masa apa? tubuhnya dari 70 kilo dalam sebulan 60, lalu besoknya 50 gitu ya. Nah, <laughs> bukan cuma lemaknya yang berkurang, nih ototnya juga berkurang gitu. Benar, benar. Kalau menurut saya sih solusinya yang pertama seperti yang selalu disampaikan sama Pak Chairo juga yaitu ya kita secara spiritual kita harus semakin apa ya, semakin bisa baik ya, maksudnya kita percaya kalau Allah mencipta kita tuh menyayangi kita walaupun kita kisut, walaupun kita sudah jelek atau kekurusan atau kegendutan atau seperti apapun kita sayang. Yang pertama itu sih menurut saya. Jadi kita nggak stres. Karena dengan stres itu saja hormon kita salah semua biasanya. Lalu setelah itu juga ya yang penting adalah olah nafas dan menurut saya dietnya kita jaga. Kalau bisa genomic diet itu mungkin lebih baik sih, tapi paling enggak ya kita bisa atur dietnya dengan makanan-makanan yang lebih sehat, yang bukan olahan. Itu terutama. Oke, saya tambahi ya, karena ini ada dua pertanyaan yang mirip juga, sama juga dari gemuk ke kurus, lalu her, lehernya yang berkerut. Teman-teman ya, bukan cuma leher, loh. nanti muka berkerut, leher berkerut, tangan berkerut, paha berkerut, kayak nenek-nenek. Ah. <laughs> Kalau laki-laki ya kayak kakek-kakek. gitu ya. Dan ini saya berbagi, berbagi cerita. Di tahun 2009, berat saya 76. Lalu saya ikut diet, ya cukup ketat walaupun bukan keto waktu itu. Tapi singkat cerita dari 76 saya turun ke 62, hilang 14 kilo. Padahal itu dalam 6 bulan loh saya, 6-7 bulan, nggak mendadak. Apalagi mendadak, ya udahlah pasti kayak balon kempes lah. Yang namanya balon tadinya segini lalu, di, lalu di, oh udaranya dibuang. Udah kayak balon kempes. Kemana pergi orang tanya, Pak Jero sakit apa? Kurus banget, <laughs> Pak Jero sakit apa? mana pergi dibilangnya sakit apa. gitu Karena kayak kakek-kakek, kayak nenek-nenek, kulitnya berkeriput semuanya. Nah tipsnya satu, ya kalau diet mengurangi karbo, maka yang dibuang itu yang namanya karbo murni. Karbo murni itu adalah nasi, bakmi, roti, segala produk tepung-tepungan, umbi-umbian, tapi sayur ada karbonya, tetap dimakan. Karena itu ada enzim, apalagi sayur mentah, lalap lalapan, lawapan salat, itu enzim, enzim itu nanti memperbaiki kulit. Ya, maka sayur-sayuran tetap dimakan ya, apalagi sayur yang harus dimasak ya dimasak, brokoli harus dimasak. Anda makan brokoli mentah Anda kena tiroid ya. Tapi lalap-lalapan yang memang biasa dimakan mentah, Anda banyak-banyakin itu. Itu enzimnya bagus ya. Kalau mau minum plastik enzim juga boleh, tapi makan raw food itu bagus ya, tapi yang memang bisa dimakan raw, bisa dimakan mentah. Nah. Lalu ikuti aja body stretching semua gerakan karena keriputnya saya yakin bukan cuma leher, itu hanya yang kelihatan aja. Coba panjang. Nanti suami kan bilang lu kayak nenek-nenek. Itu berarti dia jujur. Itu berarti dia jujur. Tapi katanya wanita suka suka dibohongin. Kamu cantik loh, malang sing. Itu berarti dia gak jujur. Kamu kurus banget, berarti dia jujur. Oke, kayak balon kempes. Tapi jangan khawatir, jangan khawatir ya kita makan yang banyak enzimnya, sayur-sayur mentah ya. Kalau buah pilih yang tidak manis, lalu body stretching semua gerakan. Butuh butuh waktu juga ya. Bisa bisa 5 6 bulan juga. Makin cepat makin bagus. Nah, ini saya sendiri ya. Begitu saya tidak berkeriput lagi, ketemu orang itu nanyanya beda. Pak Jerot langsing ya. Langsing sama kurus beda. <laughs> waktu, waktu kayak balon kempes. Semuanya bilang Pak Jono kurus banget. Pak, Pak Jono sakit apa sih? Gitu ya kan? Aduh, kemana pergi? Dibilangin kurus. Atau sakit ditanya Pak Jono sakit, sakit apa? Sakit apa? Sakit apa? Singkat cerita, ya butuh waktu. Tapi makin banyak tadi tuh body stretching sama enzim sama sayur-sayuran. Nanti kulitnya kenceng lagi. Ya, apalagi yang banyak kolagennya. Ya. Uh, Uh, kolagen makanan itu ya kayak apa namanya tuh yang kayak kenyul kenyil itu ya Anda cari aja lah pokoknya makanan yang banyak kolagennya, ya yang untuk kulit bagus ya Tauge tanaman muda nanti kulitnya kenceng begitu kulitnya kenceng nanti orang-orang nggak akan nggak akan bilang pacar kurus tapi enggak Pak slim banget sih. Cela ya. jadi sebutannya beda. Slim langsing gitu ya? Jadi itu dari saya. Oke, lanjut lagi ya. Saya waktunya sampai jam 9 paling lama ya. Terus, kayaknya sudah hampir habis juga pertanyaan. Oke, pamit dulu. Oke ya, saya sakit lutut jika barang di bawah dilarang dokter untuk ambil barang di bawah. Kalau benar-benar nggak bisa memang. Oh tadi, tadi tadi sudah ya sudah di, sudah disarankan tadi ya soal sakit lutut tapi ngambil barang bagus tuh Pak tumpah komentar kali ngambilnya pakai bulut-bulut eh oh, ya, <laughs> hey, tolong ngambilin gitu <laughs> ya ntar Oke tidak ada lagi videonya Ken bukan oke. Saya olah nafas sesuai ajaran Pak Jarod. limbof, dua tidak maksimal karena problem paru dan jantung, tapi problem sakit di kaki berkurang banyak. Oke, bagus. Jalan, Kak, jalan juga bisa lebih jauh. Pasti ya, saya punya teman yang umurnya kayak saya 60-an, tapi semangatnya muda ya, sepedaan sama anak-anak muda. Begitu 15 menit, dia berhenti lama-lama ketinggalan umur tua, ikut sepedaan anak muda rambut cepak ya kan lima menit berhenti lima belas ketinggalan singkat cerita dia ikut olah nafas hanya dalam satu bulan dia tiga menit berhenti sekarang dia dua tiga jam tidak pakai berhenti dia ikut sepedaan jadi anda olah nafas ya gratis sama saya ya bisa ini pasti akan dialami oleh banyak orang nanti ya Oke, okay, kayaknya sudah lebih banyak yang bukan pertanyaan, tapi izin live, izin live, izin live, izin live. <laughs> jadi, pertanyaan terakhir, ya? Pertanyaan terakhir, atau dua terakhir, ya? Saya uh, stop pertanyaannya, ya. Saya yang ada. Boleh kasih saran, Pak? Kapan-kapan undang juga Dewi Huts jadi pembicara. Oh, ini saran. Oke, boleh ya? Pokoknya sih, saya sih yang, yang nyambung aja, ya. Kalau saya nggak kenal ya gimana nyambungnya. Tapi kalau ada yang memperkenalkan juga boleh, kayak Pak Andi itu kan, saya dikenalkan dengan Ibu Ira Sigar, ya dokter, dosen, PhD dalam bidang imunologi, ya di, di jurusan itu ahli mikrobiologi, lalu misi. Dan ini barusan kemarin dikenalkan dengan Dokter Deby seorang functional medical, sudah 20 tahun lebih praktek di Singapura, anaknya dua autis, yang satu sembuhnya sempurna, yang satu hampir, dan dia banyak menangani anak kebutuhan khusus. Nah, orang-orang yang menangani penyakit-penyakit khusus, itu biasanya ngomong dietnya itu detail, dan bukan berarti kita yang sehat nggak butuh itu. Maksudnya begini, autoimun aja sembuh. Ya kalau kita pasti sehat kan begitu kan, ngomong detailnya mengenai buah ini sayur ini kandungannya apa gitu ya itu membuat kita makin yakin oh kalau gitu saya mesti sering-sering makan ini misalnya begitu atau saya harus menghindari hal ini kayak dokter Elizabeth Subrata simak pelajaran mengenai ages nah juga tadi yang mau keriputnya segera hilang ya keriput kan juga bisa dipicu oleh inflamasi inflamasi karena kita makan makanan yang ages -nya tinggi makin tinggi ages-nya makin memicu inflamasi peradangan kalau peradangan itu terjadi di permukaan kulit, kulitnya mengelupas. Maka kita harus makan yang AGES-nya rendah. Contoh, AGES-nya rendah itu apa? Semua sayur AGES-nya rendah. Wortel cuma 9. Tapi bacon 99.000. Ambang batas sehat 10.000, ambang batas ideal di bawah 5.000. Telur cuma 200. Tapi ayam goreng sudah 8.000. Anda bisa bilang "pijat bayangin, ambil protein dari mana?" Nah, ini ketika kita ngomong AGES gitu ya. Kita makin detail mengerti alasan-alasan kenapa itu sehat ini tidak. Nah tetap demikian juga untuk tadi soal kulit uh, keriput ya. Terima kasih untuk sarannya. Mudah-mudahan suatu saat nanti saya ketemu ya ketemunya nyambung dengan orang-orang yang memang konsen kesehatan si ini si itu si ini si itu gitu ya. Kalau belum nyambung kan ngundang undang langsung disuruh ngumpulin sekretaris. Kalau kita ngumpulin sekretarisnya tarifnya. <laughs> Aduh, satu kali ngundang 25 juta. Ya, saya kasih ada gratis. Saya harus bayar. Gimana pokoknya kalau yang ngisi, <laughs> yang ngisi acara saya pasti gratis, <laughs> tapi bukan berarti gratis itu murahan ya. Kalau Pak Yohana Sunardi dipanggil orang lain 25 juta sama saya gratis, ya. Jadi semua narasumber saya itu Ibu Elisabeth Subrata, Pak Baworuntu yang sibuknya luar biasa, semuanya panggil dia bayar. Tapi saya sambil bilang sama mereka bahwa ini diajarkan di komunitas yang tidak berbayar. Nah kalau mereka-mereka yang disarankan ini memang punya punya passion untuk berbagi, ya pasti akan nyambung. Nggak usah disambung-sambungkan sendiri, vibrasinya ketemu, gelombangnya ketemu. Satu spesies, satu komunitas. Satu spesies, satu komunal. Ayam, teman sama ayam, Raja Wali ketemu sama Raja Wali. Kita orang baik, taman kita baik. Kita orang baik, sahabat kita baik. Kita orang baik, kenalan kita baik. Orang baik, kumpul. Maling ketemu maling, berkumpul. <laughs> ya, kira-kira begitu singkatnya. ya Oke, terakhir nih, terakhir. Dua dua terakhir, bisa dijawab sekalian ya, Pak Pemi. Saya ya. badan tegak lagi, nggak bungkuk saya supaya badan oh supaya badan tegak tidak bungkuk yang kedua tulang ekor sakit saat duduk oke dua ini terakhir ya teman-teman ya jangan jangan tulis pertanyaan lagi supaya badan tegak sama duduk tulang ekor sakit Iya, silakan pak oke uh, kalau supaya badan tegak itu pada dasarnya sih ya kita cuma latihan aja ya karena saya dulunya juga bungkuk jadi saya waktu kecil itu kalau jalan tuh saya gini. Saya ikut peragawan waktu itu pragauan waktu saya TK. Orang tua saya datang tanya, dok, kok kamu cari kecoa? katanya gitu. Karena saya jalannya tuh gini. Nah, jadi cara supaya tegak itu yang pasti ada fisioterapi itu menyarankan intinya gampang, yaitu pundak dibuka. Jadi, dada otomatis keluar, jadi pundak itu kayak dipelontir ke depan, dan leher kepala ini dianut ke atas, ditarik ke atas. Nah, seperti itu satu lagi. Mungkin kalau boleh, saran kaki itu jangan begini membukanya, tapi kaki itu lurus sehingga bertumpunya itu pada pinggir-pinggirnya kaki ini. Jadi, kalau kita gini kan, kakinya bertumpu pada bol, pada apa? Bulatan kaki di belakang, tapi kalau kita lurus bertumpunya tuh bol dan juga pinggirnya. Jadi ini agak gini. Nah, dengan demikian, ketika kaki sudah gini, badan sudah pundak sudah dibuka, kepala ini dibayangkan ditarik ke atas, terus lehernya ditarik ke belakang, sudah otomatis kita jadi tegak. Tapi otomatis kita kalau sudah terbiasa bungkuk kita akan bungkuk lagi. Tidak apa-apa, jangan khawatir. Menurut saya, yang penting kita tinggal latihan lagi. Setiap kita sadar kita latihan, setiap sadar lagi kita latihan. Apalagi dengan adanya olah nafas itu kan otomatis kita butuh untuk membuka paru-paru, membuka badan depan. Itu otomatis kita lebih dengan sering olah nafas, dengan seperti kayak Pak Jarod ini kalau gini, sangat membantu untuk kita menjadi lebih tegak otomatis. Jadi menurut saya jawabannya sesimpel itu sih tentang olah nafas, apa tentang supaya badan tegak. Yang tulang ekor, sakit kalau duduk. Tulang ekor sakit kalau duduk. Wah, ini <laughs> jadi penyebabnya itu kan bisa macam-macam nih ya. Kalau misalnya penyebabnya adalah salah urat, otomatis bisa dengan ini tadi, perjalanan arah jarum jam itu. Tapi kalau penyebabnya adalah apa namanya, kita gak kuat berarti kita harus banyak stretchingnya. Intinya, kita semakin banyak body stretching sambil olah nafas tuh sangat baik. Untuk penyakit apapun, kalau misalnya pembuluh darah bisa lancar, otomatis kita bisa enak kemana-mana. Seperti itu sih, Pak. Oke, terima kasih, Pak Tommy. Ya, saya tambahkan sedikit tadi yang soal tegak juga. Ya, orang kan biasanya kan begini, apalagi banyak main HP pasti begini. Nah, sebenarnya olah nafas itu benar ya? Kita olah nafas kan selalu, misalkan badannya tegak, tarik nafas ya, bisa nafas perut, sabung nafas dada. Tarik nafas pelan-pelan, buang lagi. Lama-lama kita nggak pakai gerakan, tangan terbuka, posisi tegak. Ini di atas paha, ya. Benar, kakinya lurus. ya Kalau di modul yang pertama disimak, itu posisi kaki dijelasin, ya, di rekaman workshop. Kalau pagi hari saya sudah nggak lagi posisi kakinya, menapak, nggak boleh di kursi yang terlalu tinggi. Duduk maju ke depan sedikit, lalu kursinya kakinya menapak, gitu ya. Itu posisi kalau kita duduk. Nah, tarik nafas, buang nafas. Kalau sehari tiga kali kita begini, bahkan lama-lama nanti kita, kita bukan terapi, ya, tapi menikmati nafas. Makanya serba pelan-pelan nikmati. Sebelum kita tarik, buang, tarik, buang, kita relaksasi, tarik pelan-pelan, buang pelan-pelan. Sama juga waktu kita misalnya body stretching di gerakan angkat kaki, kita tidur kan, angkat kaki pelan-pelan, buang nafasnya, pelan-pelan lama-lama kita menikmati nafas. Nah kalau udah begitu saya duduk di mobil kadang pakai sopir itu nggak sandaran loh duduknya tegak. <laughs> mobil enaknya kan sandaran. <laughs> Tapi kadang-kadang oke, okay, tegak dulu di dalam mobil pakai sopir nafas gitu ya. Kemarin ke Singapura naik bus naik MRT duduknya tegak gitu ya. Nah, kenapa kebiasaan jadi gini jadi nggak enak. Kita kebiasaan begini, begini nggak enak kayak pegel gitu ya tuh Tapi lama-lama kita begini gitu. Jadi orang masalah kalau lihat posisi postur kita gitu ya mungkin bisa dikira kita bisa dikira abri <laughs> polisi atau angkatan tegak gitu ya jadi sebenarnya dadanya sih nggak gede-gede banget tapi kenapa tegak kelihatan gede <laughs> nah itu untuk posisi tegak ya kalau anak kecil sampai ada yang dikasih apa bambu itu ya bambu kayak salib itu taruh di belakang lalu kita kayak begini begitu digituin lalu seluruh tarik nafas buang nafas tarik nafas buang nafas gitu ya oh, yeah. tapi sebenarnya nggak perlu pakai Kayu itu tapi kalau mau ya bisa ya cari cari kayu. Jadi kita jadi ini, ini, ini, ini kayu ya, ini kayu jadi diginiin gitu. Itu kayak disangga gitu ya, tapi sebenarnya gak usah pakai kayu ya. Kita begini aja sendiri, ya. nanti pakai kayu. Tapi di, di YouTube saya lihat anak-anak yang bungkuk karena kebanyakan main HP sampai dikasih kayu gitu ya, kayu melintang. Jadi kayak taruh di belakang, lalu yang melintangnya diginiin. Ah, keluar di sini mau oh, tampil gini udah. Hari nafas, buang nafas. Nah kita begitu aja dah. Nanti sikap itu akan akan terbawa terus. Akhirnya kita jadi orang yang memang tegak, ya. Yang soal tulang ekor saya nggak tambahkan, udah udah bener, ya. Yaitu dengan kita body stretching seluruh tubuh. Ingat syaraf itu dari kepala turun ke korteks tulang belakang, masuk ke tulang tulang belakang, lalu nyebar ke seluruh tubuh. Makanya kita harus stretch seluruh tubuh sampai tubuh kita ini nanti lentur banget. Tapi kita bertahap, ya. Semua gerakannya bertahap. Nah, saya berharap lewat pelatihan ini, gitu ya. Pelajaran nanti tiap pagi, jam lima tiga kita olah nafas. Jam enam lima kita mulai body stretching, ya. Hari demi hari, uh, gerakannya akan bertambah. Memang yang enak itu yang ikutin saya dari awal, dari mulai gerakan yang pelana. Yang yang repot sekarang ini, kan orang baru masuk bingung nih, gerakan yang... yang... Yang berat atau yang ringan, tapi kalau yang berat selalu saya bilang di pagi hari itu, sekuatnya, sekuatnya, sekuatnya, kayak ngeplang juga, sekuatnya, sekuatnya, bisa 20 detik, bisa satu menit, bisa 2 menit, atau intung yang duduk tanpa kursi itu sudah kelas berat, gitu ya. Tapi ya kita campur campur setiap pagi, tapi selalu begitu yang berat saya kasih hati hati waktu intung duduk tanpa kursi lututnya jangan sampai Maju tapi pantat yang mundur, gitu ya, supaya nanti kita bisa semuanya mengalami perbaikan. Yang pasti istri saya sendiri termasuk yang sakit lututnya tuh sampai kalau di airport itu pakai kursi roda. Lalu saya dorong, lalu saya mikir Tuhan, saya waktu itu baru 59 tahun, istri 57. kok jadi kayak kakek kakek? Kemana dorong istri pakai pakai kursi roda gitu? Kebayang deh masa depan. Aduh, rata aja langsung tua banget itu. Narang di kursi roda gitu. Singkat cerita ya ke dokter. Apalagi anak-anak saya kan ya orang-orang yang sebenarnya akademisi gitu ya. Dapat dia ya, bukan akademisi sih, mereka orang bisnis tapi dari kelas 3 SMP itu dapat beasiswa, dari kelas 1 SD itu ranking 1. Jadi dapat beasiswa di Singapura. Dari sektri sampai kuliah uh, sek sek junior college-nya di Raffles Institution, itu GC terbaik di Singapura. Lalu kuliahnya di NUS, 8 tahun sekolah, itu gratis, asrama gratis. Bahkan tiap bulan, itu dikasih $1.200. Lalu mereka sekarang berdua kerja di Singapura. Udah, udah pinter, punya duit. Mamahnya sakit, pakai kursi roda. Udah, Pak, operasi saja. Jangan hemat-hemat. Nanti Mama ada kenapa-kenapa, gimana? gitu ya. Saya pikir, saya ngajari orang sehat tanpa obat. <Sky> saya bilang sama istri kamu kuat nggak kalau kita tunda seminggu dua minggu tapi kita monitor terus keadaan kamu ya kalau membaik ya tapi anak-anak udah tuh operasi operasi oke ke dokter oke okay, ke dokter kita ke dokter mra kita MRE, hasilnya gimana mana hasilnya <Syukur> ya dilihat manifestnya robek manifestnya robek makanya pernah waktu itu lagi ceramah berdiri agak lama kan di mimbar turun duduk Selesai ibadah berdiri aja nggak bisa, nggak bisa berdiri sakit digotong saya kursi kursinya masukin kamar, habis itu ya kursi roda di rumah pakai tongkat. Saya mau kasih tahu ya hari ini kemarin kan saya pernah post kemarin kita liburan ke Singapura kita pergi ke top three bridge itu dan jembatan di atas bukit menghubungkan titik satu ke titik yang lain. Itu maka harus jalan kaki ke atas bukit dulu, lalu turun lagi. Totalnya 8 kilo. Saya pikir di peta cuma 4 kilo. Tapi sampai di 4 kilo itu ternyata nggak bisa panggil grab Ngambilnya turun lagi. 8 kilo. ada saya udah mikir nanti malam pasti baru sakit nih. Orang sakit kan nggak langsung sakit. Malamnya nggak apa-apa tuh. Sampai sekarang nggak apa-apa. Sekarang kita bisa pagi-pagi jalan kaki lagi. ya Tanpa obat, tanpa... Uh, operasi sembuh pagi, bimbo malam, mbsr, dan setiap hari body stretching. Jadi, saya itu makin yakin mengajarkan gitu ya, sembuh gitu ya. Kenapa? Nah, istri juga sembuh, saya juga lepas kacamata, sana kejepit, saya sembuh ya. Saya lepas alergi juga, maka teman-teman uh, terus belajar pola hidup sehat. Kita bisa berharap nanti kita bisa tua bersama dipanggil Tuhan bukan karena sakit karena memang waktunya pulang ke sorga ya terakhir saya ingin Pak Tommy kasih kita pesan penutup ya silakan Pak uh, ya, rajin rajin aja olah nafas rajin-rajin juga bersyukur sama Sang mencipta kita dan jangan lupa benar katanya Pak Jarod setiap hari kita perlu stretch badan kita semua semua otot semua urat kita perlu stretch dengan demikian sehat tanpa obat juga. Amin. Oke, okay, terima kasih. Sampai jumpa acara selanjutnya. Kalau yang tertarik dengan puasa, auto pagi, makan nanti jam 3 sore.